<gaduk> <tik> nah, Adi ya adik-adik <tik> <tik> katanya <tik> abad ya yang lainnya putih-putih biasa ya ya putih tulang ya berarti uh -huh. di dulu kan di sampai berapa jam gitu ya <tik> tadi guys, video pada saat kami membeli OPPO A5 2020 nah untuk video selanjutnya insya Allah saya akan buat video tentang uh, unboxing dan review sedikit tentang hasil foto dan video dari OPPO A5 2020 uh, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe, terima kasih Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.